Eh, okay, teman. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. Semoga kita semua tetap dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu uh, wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Langsadi di sini di Lakolam Jaya, teman-teman. Ini saya dapat lagi dari teman saya minta dikoreksi. Oke, okay, teman. Ini adalah power amplifier ya. Sudah dirakit. Ya. Sudah dirakit, ini Tipenya uh, SOCL lima nol dengan penguat depan ada IC opm empat lima teman-teman. Oke ini menurut saya cukup canggih sudah begitu. Oke dengan protektor ini masuk kategori protektor kalau dalam perspektif saya, ya. Ini kalau ada konslet di sini yang putus biasanya diodanya ini seperti itu. Oke. Okay. Ini eh uh, menggunakan 5 set transistor. Saya nyebut merek ya. Ini SC uh, 2SC5200 dengan 2SA 1943. Oke. Okay dan setelah saya cek di apa di sambungan sumbangan semuanya ini saya yang, yang masang teman teman ya untuk ngoji nanti seperti itu setelah saya cek tidak ada kendala ya seperti itu oke ini katanya mau di double satu apa dua chain ini untuk dua power seperti itu kita akan cek teman teman yang pertama cek De, tegangan keluarannya tegangan keluar biasanya orang-orang nyebutnya DCO, DC0 ada DC offset, apa saja istilahnya, tidak masalah ya yang penting teman-teman paham oke, okay. yang penting teman-teman paham disitu kemudian kita cek juga bias di masing-masing transistor ya baik di di final, di final bagian sini atau di uh, drivernya oke okay. Ini canggih, menurut saya, teman-teman. Ya, oke, okay. langsung kita uh, cek. Saya konfirmasi dulu, ya. Oke, okay. ini CT, ya. CT yang dari power supply, ya. Ini CT dari power supply, masukkan dulu di sini, teman-teman. Ini sebagian CT-nya juga, atau ground-nya, masuk di uh, ini, Pro Negatif dari uh, avometer. Kemudian, teman-teman, ini yang positif ya. Kalau teman-teman pengen tahu tegangannya ini berapa ya? Oh, ini, ini sekitar 58 volt DC, teman-teman. Uh, simetris ya, ada di video sebelumnya, insya Allah. Oke, okay. yang ini yang positif di sini, yang negatif di sini. Mudah-mudahan tidak keliru ya Seperti ini Oke Mudah-mudahan tadi saya coba Sekilas jalan teman-teman Oke Sebelah mari kita cek Oke kelihatan ya Alfunya teman-teman ya Kalau tidak kelihatan, dekatkan si lagi ini kelihatan ya. Assalamualaikum. Rahman Oke. Pertama kita cek di outnya. Ya di outnya ini out yang yang di speaker ya, yang di transistor final itu berapa? 0,01 mas ya. 0,01. Ya 0,01 volt DC. Kemudian yang di pangkalnya ini di sebelah drivernya ini berapa 0,018 ini 0,018 sama ya berarti belum pengaruh ini coba apakah ada pengaruh dari op, op- amp nya tidak ada ya tidak ada us ini ground nya masuk kemana ini mas takutnya pengaruh ini bisa rusak isinya oh untung untung, untung. ya ini ya ya cara masak teman-teman ini auto, auto off, ya. Auto off, ini DC, sudah oke. Okay. Ya, ya. 0,18. 0,18. Kemudian di biasnya ini di driver di, di transistor driver nih. Ini basisnya di sini 0,9, teman-teman. Cukup tinggi ya Sayang ini tidak ada pengaturannya ya Ini panas tidak? Tidak oh, ya Aman ya Suhunya aman Aman semua suhunya Suhunya aman Kemudian yang sebelahnya juga Basisnya 0,8 Tidak jauh beda teman-teman Oke yang di transistor final segini Coba ini ada yang muncul kok Oke 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 Nah ini 0,3 agak tinggi Mungkin karena dekat dengan ini Atau karena memang kualitasnya Karena ini bekas semua katanya teman saya Ini 0,18 Atau 17 0,18 atau 17 sedih sedih Sedikit sedikit Oke Oke Nah ini 0,3 Oke okay. Fix ini masuk kategori bagus ya, teman-teman ya. Aman ya. Kita akan uji coba ini menggunakan speaker, teman-teman. Oke ya. Di sini ya inputnya ya. Saya off-kan dulu. sudah ke speaker, teman-teman ya. Oke, saya ini kan dulu ya. Oke, ini speakernya. Ini jalur ke speakernya ini, saya Ya. ini ya oke okay, ke laptop itu yang punya itu ayo eh, mas Raffiq dihidupkan coba mas nyalah sudah ya oh ini belum dinyalakan ya tes outnya ini berapa nah, karena ini des AC ya Apakah ada perubahan? nah ini meningkat ya ini ketiga adanya asik teman-teman nah, ini baru setengah ketiga nah, ya sama ya dengan yang awal ya ke depan Oke okay, kalau uh, DC offsetnya sekian. Oke okay, kita pakai yang eh uh, frekuensi ya. Oh yang AC, yang AC, yang AC-nya cuma miliampere teman-teman. Oh DC juga ntar. Frekuensinya, ya, frekuensinya segitu teman-teman. Kelihatannya, ya. saya perliarkan frekuensinya, kelihatan, tidak. Ya ini frekuensi dari musik teman-teman ya. -teman. Oh, kelihatan? Coba tegangannya, tapi tetap ya. Ini frekuensinya juga. Ini frekuensi teman-teman. Oke, mantap ya. Ini ya termasuk mantap, teman-teman. Uh, coba uh, lagu yang lainnya Mas ini dari sisi frekuensi uh, dari jadi dulu mas jangan yang laguan Mas. takutnya kena copyright yang NJS itu tadi sudah. yang tapi lagu lain oke teman-teman ya ini lagu yang lain Uh, untuk frekuensi tadi sudah tetap ya nah ini ketika diam begini ini frekuensi dari ini ya dari uh, listrik AC nya ya, walaupun tidak dipegang ya masuk ya seperti itu oke okay. ini dari frekuensi ya itu 12 uh, 24 ini frekuensi musiknya yang di basis itu frekuensi basisnya Kenapa frekuensi basisnya 49, sekian? Karena mengikuti dari frekuensi trafonya dari listriknya ini kan 50 Hz sampai 60 Hz. Begitu pula dengan basis yang ada di sini. Nah, ini ini ini basis teman-teman ya. Frekuensi basis ya. Nah, frekuensi basisnya itu basis di eh, ini kolektor ini ya Oke kalau di musiknya ini Oke tegangannya juga AC ya ini ya tegangannya naik turunnya sekian ini AC ya AC Mas ya po persentase saya Ini DC, ini AC. Ya. Masih frekuensi Oke, teman-teman ya, ini masuk kategori luar biasa. Cukup ya, Mas ya? Cukup, teman-teman. Uh, ini belum belum full ya. Sudah kami cek semua. Ini oke okay. uh, masuk kategori bagus menurut saya ya. Oke okay, ini pengujian ini ya pengujian SOCL yang apa TEF katanya ya? eh uh, Test transistor emit apa transistor emitor follower mas ya. Jadi digabung uh, emitornya begitu. Oke okay. demikian teman-teman ya. Terima kasih. Uh, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabila taufiq ula jaya. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.